Baiklah, ibu lanjutkan lagi ya Nanda. Anak-anak ibu yang tadi Sudah selesai latihannya Nah, hari ini Tolong dikumpulkan semuanya Latihan yang tadi sudah ibu suruh Kamu untuk membuatnya Nah, sebelum kita Sudahi, kayaknya Waktu kita sudah habis uh, Mari kita simpulkan dulu Pembelajaran kita hari ini Bagaimana pembelajaran kita hari ini menarik cukup menarik. Nah, jangan lupa di rumah juga kamu harus ulang lagi dengan orang tua. Jangan cuman sekolah, di sekolah saja kita belajarnya. Di rumah harus belajar juga. Tolong diulang lagi yang mengenai hidup rukun untuk kelas 2 dan juga ciri-ciri makhluk hidup untuk kelas 3. Nah, anak-anak Ibu mungkin Uh, hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini Karena kamu juga sangat bahagia dan senang kelihatannya oleh ibu Ibu cukupkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh